tapi kan TKT yang paling panjang itu tinggal betul TKT panjangan itu tentu nggak? Tidak? Tidak? Tadi saya minta sekarang Tonton perlu ya, orang dewasa ya Oke, korrekt Baik, kemudian apa yang sudah memegang? Nama peserta Yang sudah memegang RTL Ape ini sudah dulu Nah, ini saya kasih dulu ya Saya kasih dulu ya ya saya sudah memastikan ibu dan bapak megang HP kemudian yang kedua yang sudah memegang handphone alamatnya gak usah, ini aja, gak usah uh, lengkap ya Bapak nah, sih ya yang terhormat Bapak Bapak S.Pd., M.M.P.D., Sabtu, dua puluh empat, pada kegiatan ini Bapak, Pak dari baik dari BPK, Oke, dari Dinas Pendidikan, kita sudah bersama-sama tiga kali ini. dan alhamdulillah, dalam kondisi sehat, walafiat, wang tidak berkurang, dan tidak bertambah di kelas ini. Ya, alhamdulillah, para penggemar. Okay. dari ini sungguh luar biasa bagaimana bagi ibu yang awalnya tidak tahu Nah ini, ada yang tahu di siapa? Punya siapainya? Punya Pak Ibu Dewi Selamat kepada Ibu Dewi yang menurut saya Dan di sisi pelakangan di awal اللهم في <تصفيق> طاعتك hitam lagi sekali lagi.